Relokasi astronot NASA Crew 6 dari pesawat ruang angkasa SpaceX Crew Dragon. Pesawat ruang angkasa Crew 6 Endeavour Crew Dragon SpaceX dengan astronot NASA Stephen Bowen dan Warren Hobo cosmonaut Roscosmos Andrei Day dan astronot Uni Emirat Arab Sultan Al Neyadi dipindahkan dari pelabuhan yang menghadap ke jalur angkasa ke pelabuhan depan modul Harmoni Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pada 6 Mei 2023 Tujuan relokasi ini adalah untuk memberikan jalan bagi kedatangan pesawat Boa angkasa cargo CRS-28 Dragon Space X Yang saat ini dijatuhkan pada Juni 2023